action selamat berjumpa lagi rekan-rekan pelajar fisika sebagaimana tugas tadi terutama untuk kelas 11 ipa 7 dan mudah-mudahan 11 ipa 4 bisa memperbaikinya pada pertemuan selanjutnya kita tadi mengadakan percobaan tentang intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyi. Nah, jadi percobaan tadi menggunakan sound meter. Tujuannya dari speaker yang diketahui daya audio di sini ada dapat watt atau berapa daya kekuatannya. Kemudian misalnya dayanya itu sesuai dengan contoh video saya adalah 70 watt. lalu sound meter ini yang merupakan aplikasi Android itu diletakkan pada jarak 1 meter, 2 meter, dan 4 meter kemudian hasil pengukurannya diperolehlah taraf intensitas sekian desibel. Dari masing-masing jarak tadi. Nah, jadi, kalau kita lihat contoh, berdasarkan video, pada jarak 1 meter, peaknya itu antara 85 sampai 87 decibel. Pada jarak 2 meter juga tidak terlalu berpengaruh, 85 sampai 87 desibel. Nah, pada jarak 4 meter, terjadi perubahan yang cukup signifikan antara 82 sampai 83 disibel nah selanjutnya dari data-data yang sudah diperoleh ini taraf intensitasnya sudah diketahui karena diukur secara langsung berikutnya saudara-saudara akan uh, menentukan berapakah intensitas masing-masing tujuan dari percobaan ini terutama untuk membuat suatu e, signifikansi antara intensitas bunyi yang dicoba secara teoritis berdasarkan data pengeras suara yang didapat Apakah nanti cocok ada kesesuaian dengan hasil percobaan Nah itu makanya dilakukanlah kegiatan seperti ini dan saya harap kelas-kelas setelah kelas 117 ada 1156 11 siPA5 11 sifat 3 dan 11 sifat 2 bisa memperbaiki kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa kelas 11 IPA 7 tadi tadi kita dapatkan data-datanya eh, 85 sampai 87 desibel pada jarak 1 meter dan juga angkanya tidak berubah 85 sampai 87 disibel pada jarak 2 meter dan disini sudah mulai berkurang antara 82 sampai 83 desibel pada jarak 4 meter nah nanti ini kita sesuaikan dengan dari perhitungan teoritis intensitas per A P dibagi 4 di R kuadrat, yang mana R1 nya 1 meter R2 nya 2 meter R3 nya 4 meter. Nanti ini yang secara teoritis. Nah, dari data yang ada di sini kita akan menghitung intensitas bunyinya dulu. Jadi diketahui TI-nya 85 desibel dan TI itu dirumuskan 10 log i i inol pun intensitas ambang bunyi adalah 10 pangkat min 12 Watt per meter persegi. Berarti 85 sama dengan 10 log I per I Yang berarti ini sama dengan 8,5 log I per I nol. Log I per I 0, sama dengan 8,5. Itu sama artinya dengan 10 pangkat 8 setengah untuk i dibagi I0. Nah yang berarti intensitasnya adalah 10 pangkat 8,5 kali intensitas ambang. Untuk intensitas sebesar 10 pangkat 8 setengah. In sama artinya dengan 10 pangkat 8 setengah tadi dikalikan 10 pangkat min. 12 Jadi intensitasnya sebesar 10 pangkat 3 ,5. ya 10 pangkat 3 setengah 3 setengah itu berarti hmm, berapa itu Kalau ini kali 2 7 7 per 2 10 pangkat 7 per 2 Itu sama artinya dengan akar dari 10 pangkat 7 Watt per meter persegi atau intensitasnya 10 kali 1 juta 10 juta Watt per meter persegi diakarkan nah itu intensitasnya selanjutnya kita gunakan kalkulator untuk mencari akar 10 juta yaitu 3,162 kali 28 watt per meter persegi oh ini mestinya minus uh, iya ini salah nih mestinya ini minus nah minus jadi minus 1 10 juta 1 bagi 10 juta diakarkan. Diperoleh intensitas senilai 10 pangkat min 8,5 kali intensitas ambang. Ini sama artinya dengan 10 pangkat 8,5 kali 10 pangkat min 12. maka hasilnya adalah 10 pangkat negatif 3,5. Watt per meter persegi atau 10 pangkat min 7 per 2 nah untuk mengatasi 10 pangkat min 7 per 2 ini sama artinya dengan intensitasnya adalah akar 10 pangkat negatif 7 atau akar dari 1 per 10 juta nah begitu berapakah ini dalam kalkulator menurut perhitungan kalkulator Sama dengan kita pisah akar 1 per 10 dan akar 1 per 10 pangkat 6. Nah, akar 10 pangkat 6 sama dengan 1 per 10 pangkat 3. Berarti akar 1 per 10 dari 10 pangkat negatif 3 Watt per meter persegi. Nah, tinggal kita cari lagi yang itu. I sama dengan Akar 1 per 10 kali 10 pangkat negatif 3 Watt per meter persegi. Berarti akar dari 0,1. Akar dari 0,1 adalah 0,3162. 0,3162 kali 10 pangkat negatif 3. Atau senilai. 3,162 kali 10 pangkat negatif 4. Pada jarak 1 meter. Nah, sekarang kalau intensitasnya diketahui, tarap intensitasnya diketahui 87 desibel. Berarti sama saja dengan 87, 10 log I per I0. Dan... Karena di sini 10 di sini 8,7 berarti 8,7 sama dengan log i per i 0. Nah, i per i adalah 10 pangkat 8,7 berarti i 10 pangkat 8,7 dikali 10 pangkat min 12. Berarti 12 kurangi dulu dulu menjadi pangkatnya 10. 12 kurang 8,7 menjadi 3,3 3,3 watt per meter kuadrat jadi kalau min minus kalau langsung itu digunakan 10 Kali 10 eksponen 3,3 sama dengan Oh ya minus 10 kali 10 eksponen minus 3,3 0,005 0,005 0,11 watt per meter persegi atau 5 x 10 pangkat negatif 3 Watt per meter persegi. Nah tadi pada 85 desibel ini intensitasnya bernilai 3,162 x 10 pangkat negatif 3. Sekarang eh, diketahui dayanya 70 Watt dengan rantang daerah distribusi 1 meter intensitasnya sebesar P dibagi A 70 dibagi 4P R kuadrat berarti 70 dibagi 4P 70 dibagi 4 kali 3,4 per, nah ini berapa nih? 12,56 70 dibagi 12,5 hasilnya berbeda 5,57 watt per meter persegi. Sementara tadi pada jarak 1 meter, intensitas yang diperoleh untuk mendapatkan 85 desibel dan 87 desibel adalah 3,162 10 pangkat -3 watt per meter kuadrat dan 5 x 10 pangkat -3 watt per meter kuadrat. Nah, di sini ada suatu perbedaan. Kalau dilihat angkanya di depan tidak terlalu jauh. Tapi mengapa ada perbedaan? Kita buktikan dulu kebenarannya. Apakah 3,162 kali 10 pangkat -3 itu menghasilkan 85 desibel? pi sama dengan 10 log i per 0. 10 log 3,162 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi 10 pangkat min 12 10 log 3,162 kali 10 pangkat min min 3 dan 12 10 Log 3,162 kali 10 pangkat 3 dan 12 berarti ada 9. T10 log 3,162 ditambah 10 log 10 pangkat 9. ti 85 decibel ti sama dengan 10 log i per i0 85 sama dengan 10 log i per i0 jadi 8,5 sama dengan log I per 0 agar hilang bagian lognya, berarti ini sama dengan 10 pangkat 8 setengah I 10 pangkat 8 setengah dikalikan 10 pangkat min 12, ayo hitung yang betul sekarang 12 dikurangi 8 setengah kalau-kalau disitu salahnya 10 pangkat 3 setengah eh 7/2 10 pangkat 7/2 watt per meter persegi. Ya, sampai di sini. Cocok. Oh iya, ini minus. Nah, minus. Berarti sama seperti tadi. I sama dengan akar 1 per 10 pangkat 7. I kita pisah 1 per 10 kali 1 per 10 pangkat 6. 6 bagi 2 jadi 10 pangkat min 3. Sekarang akar 1 per 10 kali 10 pangkat negatif 3. akar 0,1 akar 0,1 adalah oh, salah 0,3162 kali 10 pangkat negatif 3 ini sama artinya dengan 3,162 kali 10 pangkat min 4 nah ini baru baru nih cocok jadi, pangkatnya yang keliru. Jadi, dari perhitungan pertama tadi, e, Ti, lalu di sini I, di sini 85, berarti setara dengan 3,162, 10 pangkat min 4. Kalau 87, berarti 5,011, kali 10 pangkat min 4. Nah ini sudah ketemu nah mengapa secara teoritis tadi diperoleh kesalahan tensitas P dibagi A 70 watt per 4P R kuadrat dari jarak 1 meter berarti 70 watt dibagi 4 kali 3,14 70 dibagi 12,56 5,57 watt per meter jarak 1 meter dekat dengan speaker berkekuatan 70 watt. Apakah 4π itu 5 12,56? Ya, betul. 12,56. Nah, kalau kita melihat data pertama dari percobaan, uh, intensitasnya ternyata itu 10.000 dari nilai secara teoritis. Berarti kita dapat nyatakan bahwa ada perlunya faktor koreksi, yaitu sebesar 10.000. Jadi di sini kita perlu tambahkan 10 pangkat min 4 sebagai faktor koreksi dari percobaan ini. Jadi ada 10 Uh, ada satu meter yang kurang ada satu meter atau ada 100 ya ada seper 100 setiap uh, pertambahan daerah distribusi jadi ada pengurangan sebesar minus seper 10.000 dari setiap faktor teoritis ini Nah jadi kalau ini kita kalikan dengan faktor koreksi 10 pangkat- minus 4 maka taraf intensitas kesesuaian antara E, percobaan tadi dengan hasil teorinya akan menjadi 10 log 5,57 kali 10 pangkat min 4 Dibagi 10 pangkat min 12 Maka TI sama dengan 10 log 5,57 ditambah 10 log 4 kurang 12 berarti 10 pangkat 8 Nah, sehingga yang di belakang ini akan menjadi 80 dan kita tambahkan dengan 10 log 5,57. 10 kali 0,746. Nah, hasilnya ter tidak terlalu jauh berbeda dengan hasil pengukuran, berarti sekitar 87 46 desibel nah, sesuai dengan data yang ada di sini jadi harus ada faktor koreksi 10 pangkat min 4 atas nilai teoritis atau nilai data teoritisnya ini kemungkinan faktor koreksinya ini ada terjadi di e, bagian daya audionya itu jadi 70 kali 10 pangkat min 4 watt 7 Per seribu watt untuk daya audionya, karena kalau menggunakan daya audio dan ini daya audionya dinyatakan dalam RMS atau nilai efektifnya, maka nilai yang memang benar-benar sampai pada telinga kita itu bernilai seper 1000nya seper 10.000nya dari nilai tersebut nah nanti kita lihat lagi untuk yang data kedua, tapi menggunakan data pertama ini saya lihat sudah cukup mewakili dari hasil percobaan pertama nah sekarang kita coba dengan uh, menghitung data dari percobaan pada jarak 4 meter karena jarak 1 meter dan 2 meter tadi tidak terlalu signifikan tarap intensitasnya antara 82 sampai 83 decibel. Nah, kita cari nilai intensitas bunyinya. Ti sama dengan 10 log I per 0 dan untuk meningkat waktu, logaritma disini bisa berarti 10 pangkat 8,2 dan 10 pangkat 8,3 Nah, yang berarti intensitas Ketiga, itu adalah 10 pangkat 8,3 kali 10 pangkat min 12. Di sekitar 12 kurang 8,3 3,7 10 pangkat minus 3,7 Dan 10 pangkat 8 28,2 kali 10 pangkat min 12 10 pangkat minus 3,8 10 pangkat minus 3, berapa tadi 3,8 watt per meter persegi berapanya ah oh, harus menggunakanakan kalkulator 4 kali 10 pangkat negatif 3. Oh, saya pikir ini tidak, tidak pakai itu. I 10 pangkat minus 3,8 Watt per meter persegi. Berarti I-nya adalah 1,58 4 kali 10 pangkat minus 4 Watt per meter persegi. Nah, berarti 10 pangkat minus 3,7 adalah minus 1,99 5 kali sebelum pangkat min 4 Watt per meter persegi nah, untuk mempermudah perhitungan saya menuliskan data-datanya dengan faktor koreksi 10 per 10 ribu untuk jari-jari atau jarak distribusi 4 meter, maka taraf intensitasnya adalah Oh intensitas sama dengan P dibagi 4 di kuadrat 70 kali 10 pangkat min 4 dibagi 4 pi kali 4 kuadrat 7 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi 4 kuadrat 16 kali 4 pi berarti 64 pi ya kita nantikan hasil perhitungan kalkulator 0 0 0348 348 kali 10 pangkat negatif 3 berarti intensitasnya ini lebih kecil dari yang di atas yaitu 3,48 kali 10 pangkat ini kan 2 2 ke 3 disitu berarti min 2 dikurang min 3 menjadi min 5 nah sudah ada perbedaan bagaimana taraf intensitasnya 10 3,48 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 12 ya caranya hampir sama seperti tadi 10 log 3,48 sendiri ditambah 10 log 10 pangkat 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat 12 jadi di belakang itu adalah 10 pangkat 7 nah di depan ini 10 kali log itu log 3,48 0,5. Nanti 5,4 ditambah 70. 75,4. Itu. Ya. Sementara yang ini datanya adalah 82 sampai 83 decibel. 82, 83 decibel. Dan yang ini 74 75,4 desibel masih dalam faktor koreksi 10.000 10 uh, mendekati dan masuk akal dan nilainya pun juga tidak terpaut jauh 82 83, 82,5 dikurangi 75 82,5, 75 beda 5, 5 desibel antara yang pengukuran alat ukur dan perhitungan teoritis Nah, besar kemungkinan penurunannya ini secara ajak, e, secara teoritis itu merupakan garis garis acuannya. Namun, pengukuran yang diperoleh juga perlu dilakukan secara berulang-ulang. Nah, demikian petunjuk percobaan untuk kelas 11, IPA6, IPA5, IPA3, dan IPA2. Selanjutnya, kita gunakan faktor koreksi seper 10.000. Sekian. Terima kasih telah